Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, panganten anyar versus panganten hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, teng hai, hai, hai, hai, hai, video hai, hai, Hm, masaknya enak gak? masakan kamu gak ada yang gak enak meskipun kurang garam tapi aku suka banget makasih sayang sama-sama sayang nih, minum dulu hmm. kumal papa enak deh sayur teh hmm. ah kurang uyah mama gitu ya, aduh ini melelel kena leta hage Hai, alih mama teh ningali youtube tutorial kasih heeh, jujun Meni heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, waktu heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, mama heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, baju, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, jalan heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Artos iuh jeroan mama nggisar wek iuh isi Euh tambalan hula wey atu mama da mau ngakak ciri iuh jeroan iuh pelit ii papa ma, ah. Ih e, paling pelit-pelit sih dik tebuka duit Iuh e. atu sowek tinggalin e, Wiyos da mau ngakak ciri Hi. Sayang sayang antren aku ke pasar yuk masak dapur aku dah habis nih Kemarapun kau oh, pergi pasti akan puan Yuk Pak, antar Mama ke pasar I. I balan jantet menilai pisang Atuh Mama, pilih ke pasar naik ojek gue. Terus titipkan si barang nanti ke tukang ojek. Papa, makan ojek teh mahal. Eh, Mama mata sih ditinggal Papa teh keripu, kemukur tinggal itu. Siapa Mama perhatian, ah? Hmm. Sayang, hmm? tau gak kalau hubungan suami istri di malam jumat itu sama aja kayak kita musir setan loh? Emang oh, sekarang mau buat? Iya, kan sekarang jadwal kita. Iya deh, gaspol Aku mandi dulu ya. Kamu siap-siap di kamar, oke? Okay? Mantap. apa Gimana hmm. malam naonci. Malam naonci. Nah, dari mama. Di malam Jumat, atuh. Emang ku mahal, mama di malam Jumat dah biasa. Biasa nasok ku mahasok. Malam Jum' apanya biasa? Bapak Ma ya, Sinan? nih, teng' arti Eh, aduh, Ma-Ma, lain teng' arti Ih, Bapak mah sih, ngis' moyong, ngis' tekuat. Gigi tuan tepap-papak. Yang? Begini maku kopi no? Rasa apa, sayang kopinya? kalau bisa sih, rasa yang dulu pernah kan ada. Baiklah, sayang. satu menit. Oke. Ah? Ma? Hah? <SILENCIO> ada makan cik kopi mah? Kailah <SILENCIO> tuh pak ikan kagung tinggal li. Mama kerebe beres Sekwe so atuh gula ayah, kopi ayah cair tinggal nanggokun Lupa-lupa ya? Ah. itu gila harus hmm. Sayang tadi aku ngambil uang di atas lemari kamu Soalnya tadi ada tukang galon. Iya sayang Uang yang ada di rumah itu hak kamu juga Dan milik kamu juga <SILENCIO> Iya aku lupa bilang tadi apa sayang. ya sayang? Hmm. pah tadi mamah teh nyiapin artos nyalacip papah Eh si mamah mah, eh tante artos mama. sial mamah sial mahai papa. sial kapaniku mama. sidik diketate jengmayak kiri di motor, makanya dipakai segala aja ibah mamah atuh udah tadi mamah teh panik, ayah udah datang ke bumi. ayah mah. aku udah tadi mamah teh panik. sok oh, nyanyi nana nonteh. ih sayang, nih minum dulu sayang. ngapain? ngomong-ngomong anak-anak kemana? kok anak-anak sih sayang? kan kita belum punya anak. oh iya lupa, kita kan pelan tidur ya. iya ngomong-ngomong mau makan dulu teman duduk. Gitu. kalau bisa sih makan dulu. ya mah, ih Ih, papa kebelok sama iwidamel. mah Eh papa itu kaciri, mama tita tadi di deuk keren nyeram bunga Tumpang Mantap ma, pokok panah teh dulu Hah, itu, itu kaciri <gituk> Sayang, hmm? ga terasa ya udah ngelam jemaat lagi Hehehe, <gituk> <tuk> <tuk> iya sayang Kuih ah Cus, siang ya. Pah, pah, I. Hmm. Ih, ngasih papa mama, ih Nama, atuh mama Bisa lagi besar, rewena kursi Pokoknya wena teh <tuk> Nah, atuh mayak tau, atuh Malam naon? Ke malam naon atau mama sama -sama, ah teh. Gitu. Malam Jumat ah. Heh naon? Mama cuma nak sale masa orang sorangan di kasur. Mama ah ngimpi ya. Mm. Sayang, uang bulanan aku udah gimana ya? Duh, gimana ya, sayang. Aku belum lihat. Enggak apa-apa, sayang. Aku punya simpanan kok. Jadi nanti sampai kamu udah gajian, aku masih ada. Ih, speaker dah. Pak Uang bulanan mama se ha, hari mama cikan kene papatetos transfer ka mama Beak dipakai naon atau mama? Eh ayo papa sok tenggarti. Nyaman sa ayah ke dapur Ke sekolah budak, baju budak, skincare mama Ta Bo, hari mama meni kuat ka boros-boros pisan mama mah? Eh, sanggert Si papa maaf ah, Besok nyuruh kamu suruh bantunya aku mari, Pak Kenapa besok? Kenapa nggak sekarang aja? Padahal aku lagi sana sih. Nyuruhnya sih besok padanya. Ya udah besok juga. nggak apa-apa sih, aku mah bisa. Pah, pah, sahur so, sih Bapak, Bapak di Piwara aku tuh Ah, tuh Mama, nita Nuki mah tuh toki sukan, Bapak nak kera ribu. Eh, Bapak, itu tadi kita kumit serangan, ini so kita. Uh, oh, sini, Papa papa Raribu, atau uh, Mama nu atau Nita we, si abu dengan mari, ma. uh, <tuh> sama ayo, aku udah nggak butuh angkut salah kita kedul pisang. Si Mama, Mama. Kayak, iya saya kayak, kayak, aku tadi ke kayak, sampai kayak, kayak, aduh ini mah kayak, harus dibawa ke dokter kayak, bahaya ini mah ah kayak, kayak, kayak, kayak, ya Eh <tuh> ya, uh, ya, kalau mah bahaya ini, kayak, kayak, Tita tajung eh uh, huk ngingali atau si air lembang teh, tok sok balanga way, huk mah lima ke lempang, tok sok mereka HP. Kalau balanga tadi air micien cangkang cau, jadi wi mah mati solida. Sok lah ken si mama ma air lempang teh, huk lima balanga. Kau, Maya? Iya dalam meluk sayang. Mama nyekelan buru-buru bisa murah di jalan Iya mama yes, nyekelan tinggalin karena tulang motornya ditukang Ayo oh, si bener nyekelan Bapak nih Rewus tapi maju Ngeeng ngeeng In, In action Wah kayak gajah Ayo habis nih basak, basak. <sir> bu, Masak, gua mau basak Gua masak siapalah? bak, Jadi Apa Tadi aku kesal itu di depan. Hatur nuhun anutus nonton dwi kareng satu acana doi kuing bewara. Eta di subscribe saat tos nonton oge tombol lonceng bileh aya hilap diteng teng geuy diteng teng geuy oke hatunuhun lur dewang di video salah jumlah wow ikan hiu makan tomat tong hilap kapalimanan ka de omatong hilap subscribe channel giwang himawan jangan lupa subscribe